Sejahteraan sosial Anak Indonesia Wadah membina Generasi Kami lahir karena cinta, untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia bahagia, meski susah, meski lelah, kami tak. Sejahteraan sosial Anak Indonesia pada membina Generasi Menjaga Tumbuh kembang Memimbing Akhlak dan budi Pekerti Mengasuh Menyayangi Menyantudi Membangun Jiwa raga Tulus bekas Kami ada karena bangsa, kami lahir karena cinta. Untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia bahagia, meski susah, meski lelah, kami tak. Diam, jangan diam, jangan mundur, jangan mundur, majulah terus demi pengabdian diam.